nggak sabaran orangnya teman-teman. lihat, uh mantep banget teman-teman. Uh kegulung ini. teman-teman, ada lubang baru lagi nih. Kita coba lagi, mudah-mudahan ada penghuninya di lubang barunya. Tuh lubangnya seperti gua teman-teman. tarik-salit tarik-salit tarik-salit sikap wah mocel teman-teman aduh padahal sudah salit sealit tarikannya tapi mocel juga woy. oke kita masukin lagi teman-teman tuh lubangnya luar biasa mantep dan mudah-mudahan mau makan lagi selah Bangnya mantap teman-teman. Ah, mantap. Kena juga akhirnya teman-teman. Mantap, ini kanan Baru tarikan belut nih wow. Alhamdulillah Kena teman-teman Uh, Lubangnya lihat Pasti belutnya juga Ini monster ini Buah pun ini belutnya teman-teman Mesti babon ini belutnya ini Tarikannya juga mantap juga, uh, lumayan lah. Daripada lumayan. Tuh, teman-teman kasihan Gak narik belut makannya Megi. Aduh, gak sabaran orangnya teman-teman. <tuh> nah lihat uh oh, mantep banget teman-teman uh oh, kegulung ini apa namanya kayak udah kok kayak gini muter teman-teman aduh duduh kobra nya muter gini bukan rekayasa nih teman-teman tuh lihat tuh tuh tuh, tuh, uh oh, ush oh. kok malah gulung-gulung terusnya. -gulung tuh uh ini brus gimana ini brus nih le, -le, -le, -le, -le. Oke, uh, lumayan teman-teman. Tangan Tom mau, ini enggak mau. Dia udah, alas diam, katanya lah. Tuh, lumayan, bapun Pono. Besar itu. Nah, <tuh> <tuh> <tuh> Mbak pun, Uh, enggak percaya, oi. Tuh, Mbak teman-teman. Enggak -teman. mau, dia. Tuh. Darang kena puyi na ta. Naliki ye Lumayan teman-teman tuh. Babon euy. Tapi sayang euy. rusak aing boga ieu euy goblok tuh. Waduh, teman-teman lihat Talinya teman-teman euy. Tuh anjir bisa mulit ke belut mantap goy ya. tarik anak wuih tuh gede ayah anak Ui. nah hai tablet ya, tuh tuh kuning-kuning wuih -kuning, tuh tuh mantap wuih tuh Hadirin semua tuh, tuh. Ubahnya lihat teman-teman tuh. Hmm. Seimbang kan. Gado, woy. Mantep, woy. Iya. Iya. Ruki lah. Ruki lah. cuma emang rugi. Masih yang lagi, masih emang rugi. Baik, ngasaan. Hah? Ngasaan. Wah. Nyewel anjir lemot tuh Tapi rusak oh, langsung Pancing rusak tuh Kurik Iya emang Saya mau dilirik gitu Oke, lumayan. Eh, Jadi lumayan Jadi dek Oeke Oeke ini. Tadi, kang Anto lagi dapat? yang dapat tadi tuh, Cuma saya ya jadi kalau kang Anto kan orangnya emang baik hati banget dan sombong. Oh. <inação> ini dia nih. Panarikan hukumlah cena, Kang Deddy mah. Kang Deddy tadi narikin punya kang Anto. Dari temu menang pisang jadi penarikan nwe cena. Kenwe cena. Waduh, nyaanei. Ma, tapi asik. Hahaha. Sapoe bang Kumai ya, Ma? Sapoe, ada yang narik terus. Eh, duduh. Ini sama sekali jong. Jadi HTE, Kang Deddy berturut-turut jong. Sampai. Mia <SILENCIO> nah, nah, nah, nah, okay, nah. okay, lagi di dahar, oke kek, ada durasi aman kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, teman-teman kek, kek, narik, terus. Alhamdulillah. Iya, jadi aja yang belum kalau Kang Anto, ya semuanya buka. lah nah, semuanya biar semangat. Lah. Itu cari nah, belutnya lagi, oke. oke mantap. Salam satu hobi. hobi.